Bertanya sama saya, "Gus, 2022, kata Gus, kan lambang kebaikan, lambang oh. kejayaan. Lalu, kenapa dengan timnas kemarin kok kalah? Berarti Indonesia hancur dong. Eh, kita berada di mana nih, Mas, Mas Rio? Tadi saya lihat, eh, baru lihat sih. Eh, tempat wisata bagus ini. Oh. dekat rumah, saya baru tahu. Oh, dek namanya kalau nggak salah gede-gede nah, si gede apa gitu situ rawa gede situ rawa gede uh, uh. lah itu bukan di Bogor itu beda oh banyak ini, nama nih banyak nama di sini baru oh baru uh, uh. tempatnya di Bojong Menteng jujur pemirsa ya. bukan saya pura-pura gak tahu memang saya baru tahu baru tahu juga baru kan? tahu <coughs> makanya tadi Mas Rio ketika mau tewe saya nanya ini kemana kita kata Mas Rio ke situ rawa gede wah jauh nih Bogor nih kata saya udah gitu naik motor gak bawa helm ya nggak Soalnya eh ternyata dekat depan mata pemirsa. Jadi situ ada uniknya situ rawa gede ini. Kita lo sebelum uniknya kita hmm. kasih tahu dulu daerah mana nih. Situ rawa gede ini di daerah Bojong, Bojong. Menteng dari saya baca ya. Bojong Menteng, Bojong, Bojong Menteng. Bojong Menteng atau Bojong doang? Bojong Menteng. Bojong Menteng. Tadi Menteng saya lihat di map. Ya. Bojong Menteng ini adanya dekat apa? Di belakang ya? gedung kesenian Kota Bekasi. Ah, di belakang gedung kesenian Kota Bekasi. Ayo, kita santai sejenak. Channel Ruang Koprok sambil ngopi sambil ngerokok. Channel Ruang Koprok.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 yang mana konon katanya? Uh, nih, iya. Saya pernah mendengar dan membaca, tapi tidak uh, tidak bisa memberitahukan siapa yang mengatakan. Ya. Seperti apa kata-katanya? Uh, nah. Jadi 2002 ini adalah uh, tahun keadilan. Tahun keadilan. Tahun keadilan. Yang mana kemarin orang-orang yang di bawah itu bisa naik. Oh. Kadarnya, ya. Ataupun bahasanya kondisinya di sini menjelaskan uh, roda itu berputar roda itu berputar enggak selamanya di bawah dan gak selamanya di nah, atas nah, tadi saya bilang tahun ini adalah tahun keadilan mm -hmm. saya, manusia biasa, mungkin mendefinisikan, karena di akhir tahun ini ada angka yang adil, dua dua oh, kembar kembar, seri sama, sering mirip. mirip jadi, mungkin di hari situ jadi, 2022 22 dua, dua adalah keadilan karena di akhir tahun ini adalah uh, sama gitu terus keadaannya yang kemarin di bawah naik naik ke atas hmm. terus untuk yang di atas bagaimana kan bertanya nah, apa turun ke bawah nah apakah tetap turun makin ke atas yang bawah naik nih asik mm -hmm. yang di atas ketar ketir masa turun gua kan iya. gitu. jadi begini ini bukannya seorang ustadz bukan seorang ulama yang ngomong tetapi seorang manusia biasa yang mungkin katakan dia bukan seorang Islam. Tapi dia mengatakan apa? Apabila di tahun 2002 ini dia nakal, dia kerja, atau melakukan aktivitasnya atau melakukan kegiatannya itu nakal, maka dia mau nggak mau jatuh. Contoh, contoh. Para koruptor-koruptor. Nah itu nanti bakalan banyak yang ketahuan tuh. Nah, kalau koruptor itu, kan kita kan dalam Islam itu menjelaskan kita nggak boleh nyumpain orang. Betul. Nggak boleh apa ya, menghujat orang. Betul. Nah, kayak koruptor itu bagusnya kita doain, tapi doanya bagaimana? Nah, kalau menurut saya yang pakai asasnya agama, mm -hmm. gitu ya. kalau asas sendiri nggak begitu jauhnya. Saya jawabnya, kalau asas agama itu kita doakan semoga diberikan atau mendapatkan taufik hidayah dari Allah. Aha, Karena manusia itu tidak luput daripada hmm. kesalahan dan kehilapan. Oh, Benar dong? Saya nih, atau Mas Trio, Oh, kata orang baik. Oke okay lah. gitu. Hmm. Masa iya baik terus? Iya, pasti ada salah. Pasti ada salahnya. Pasti ada kekurangannya. Tapi kalau menurut saya... Koruptor itu gak usah didoain sih Terus siapa yang sumpahin? Ya bener, harus disumpahin Gak usah disumpahin sih Ketemu plak. Itu menyengsarakan Apa? Mencengsarakan Mencengsarakan Mencengsarakan Susah Gak bisa saya ngomong menyengsarakan orang itu gak bisa Menyengsarakan Gak bisa saya Menyengsarakan itu gak bisa ngomong gitu Misalnya? Menyengsarakan itu susah Itu? Contoh Oke Jadi 2022 2022 Selamat datang tahun 2022. Mudah-mudahan saya nih Mas Rio, manajemen koprok dan penonton dimanapun berada, mudah-mudahan keadaan kita lebih baik. Amin. Kegiatan kita lebih banyak, lebih bermanfaat. Amin. Terus bisnis kita, proyek kita, Mas Rio nih banyak bisnisnya, banyak proyeknya, mudah-mudahan berhasil semua. Amin. Nah kalau orang Islam ditambahin selain berhasil, selain punya duit berkah. Berkah. Jadi berkah itu dikit banyak enak dimakan. Uh -huh enak digunakan gurih gurih nyol nah saya juga ada kutipan yang pernah saya baca barang siapa yang uh, menyukuri nikmat yang telah diberikan itu bakal ditambah betul makanya saya nikmat saya uh, bersyukur dapat kerjaan yang mudah-mudahan kerjaan saya gajinya nambah iya dong ya dong saya selalu berharap gitu mungkin semua orang boleh berharap dong, ya. gitu boleh, berharap. boleh dong saya punya usaha ya saya berharap saya menyukurinya, walaupun bahasanya masih kecil. Tapi saya menyukurinya, karena udah semua orang punya usaha. Betul, betul, ya, betul. Mudah-mudahan Allah tambah. Betul, harus. Saya bersyukur punya anak, karena anak itu sumber rejeki. Betul. Nah, sekarang mau ditambah. Iya, mau dua. Mau dua, Alhamdulillah. Nah, sekarang saya udah punya istri. Siapa barang yang menyukuri bakal ditambah. Uh, Makanya saya amin. Saya bersyukur punya istri. Amin. Berarti istrinya ditambah. Ya, istrinya Mas Rio. Uh, maaf, bukan omongan saya. Ini... Tersiap vlog. <laughs> Paling ujung-ujungnya, disingin saya, Gus. Uh, tolong dikat itu video yang tadi itu. <laughs> Oke. Okay. Benar juga kata Mas Rio. Bersyukur lah, maka akan aku tambah. Hmm. Kalau firmannya begini. La'ing syakartum, la'adhi dan nakum, wa'la'ing kapartum, in bila sadik. Jadi 2002 ini, banyak-bersyukur. Benar, Mas Rio. Kalau kita keadaan kita miris nih keadaan kita minim nih bersyukur nanti akan ditambah kalau kita kufur ataupun jailah, salah menggunakan lah maka yang ada antar keadaan itu balik nah, balik sendiri apa namanya atas jadi buak jatuh kalau kita nyumpahin orang kalau bahasa nah. kata orang dulu makna tulaknya nah berbalik sendiri ke nah, diri kita. tadi mas Rio mau nyumpahin koruptor gimana itu <laughs> ya kalau koruptor udah harus bukan disumpahin sih saya nggak hmm. nyumpahin ketemu bacok kan gak nyumpai? Oh iya iya. Iya uh. ya, mungkin mungkin. Uh, jadi maafin para koruptor. Saya yakin sih pejabat cepat sekarang nggak ada yang korupsi. Nggak ada karena saya nggak tahu. Pejabat di Indonesia gak ada yang begitu. gak gitu ada. Kan di antah berantah. Iya Betul. Nah, nah, nah. gitu. Tapi di Indonesia nggak ada. Tuh di Wah. <laughs> uh, jadi gini. Di awal tahun 2022 ada yang pernah bertanya sama saya. Uh, Gus. 2022 kata Gus kan lambang kebaikan oh. lambang kejayaan lalu kenapa dengan timnas kemarin kok kalah berarti Indonesia hancur dong itu lambang timnas ini mewakili Indonesia uh. jadi timnas tuh kalah yeah. uh, kalau saya katakan begini bagaimana itu Eh uh, pandangannya? sebenarnya itu namanya permainan permainan apa? perlombaan uh -huh. bola oh bola ya, enggak. kemarin kan timnas lawan Thailand Thailand, uh -huh. Thailand. ya Thailand jadi, masalah menang dan kalah berarti itu adalah, uh, siapa yang menang, siapa yang kalah, udah harus ketahuan. Harus ada, ada, harus ada, enggak, enggak mungkin semuanya menang nggak atau, atau yang kalah. semuanya kalah. Iya dong, yang jelas sifatnya, sikapnya, apakah timnasnya marah, tidak terima. Oh. Tidak ternyata saya lihat timnas itu bersyukur aja, bersyukur tetap dia sorak, apa tetap happy, gembira. tetap happy, kecuali dia enggak bersyukur nih, marah-marah. Iya dong. Iya. Nah, itu akan imbas jelek, karena, tapi saya lihat timnas bagus. Karena pada dasarnya itu eh uh, udah dijelasin sih, Gus. Secara secara di Al-Qur'an juga udah dijelasin. Thailand itu kita kenal dengan negara gajah, negara gajah. Oh, Indonesia iya. itu terkenal dengan burung kita Garuda. Garuda burung di dalam Al-Quran itu dijelasin yang bisa mengalahkan pasukan gajah itu burung ababil, oh, ini bukan burung garuda, <tis> jadi <tis> ajar kalau kita kalah kemarin, cakep juga kayak iya. ju buat judul nih. <tis> <tis> <tis> yang mengalahkan apa pasukan gajah, gajah itu, itu adalah burung ababil, bukan, bukan burung garuda gajah, iya benar-benar jadi pemirsa, ya wajar <tis> <So>, ya wajar, burung garuda kalah sama gajah, gak salah jadi, kalau yang kita paham sebagai umat islam Ya namanya pasukan gajah kalanya sama burung ababil yes, yes. yang ngambil batu dari neraka. Beuh, saking hebatnya itu burung ababil, bara api neraka dipegang mm. apa apa Kuat. Padahal nyatanya apa? Panasnya api neraka itu, contoh, barang yang kecil aja taruh di bawah ini, taruh di bawah tapak kaki, uh. itu nggak tembus, nggak ini saking panasnya apa? pala di apa? pala ngebul. Oh Itu saking panasnya bara api neraka. neraka. Nah ini burung ababil pegang dia pegang di dibawa ya kan jadi dipegang apa diinjek ya <laughs> <laughs> itu saking hebatnya burung ababil dipegang sampai berapa jarak gitu kan yeah. dipegang terus dilemparin lah ke gajah tergajah. luar biasa gajah yang gede aja kesakitan nah jadi intinya uh, pemirsa 2022 ini ayo kita lebih semangat Iya dong tapi selain kita memberikan semangat tolonglah kasih semangat buat ruang koplo caranya gampang Mas Triwapa gimana di like, di subscribe, di komen terus yang paling penting itu ditonton. Ditonton, sampai habis. Sampai habis. Sampai habis. Mau ya, enak gak enak tonton aja ya. Biar ya, nggak salah paham nanti. <laughs> ya satu. Mm -hmm. Kalau kata Ustadz uh, Abdul Somad mah, kalau misalnya nonton setengah-setengah nanti ada ah. ada kesalahan yang gagal Sala paham. Salah paham. Kalau beli kuota itu jangan yang ceban atau goceng. benar kalau nggak ada kuota penonton nonton ruang koprok datang ke rumah Mas Rio ada wifi rumah saya bebas terus tarif pindah iya bulanan aja lah minimal bulanan <laughs> bantuin lah nggak usah gede-gede lah cepet ya kalau ada 100 orang datang kan lumayan, untung namanya ya cara gimana kayak berbisnis <laughs> Oke okay. pemirsa eh, kita berada di mana nih Mas Rio Tadi saya lihat, eh, baru lihat sih. Bo, kayak tempat wisata bagus ini dekat rumah. Saya baru tahu, oh, that, namanya kalau nggak salah nah, situ gede, gede apa gitu. Situ rawa gede, situ rawa gede lah. Itu bukan di Bogor. Itu beda. Oh, banyak ini, nama nih, banyak nama di sini baru oh baru uh, uh, tempatnya di Bojong Menteng Jujur Bojong pemirsa, bukannya saya pura-pura bukan ya. tahu memang saya baru tahu baru tahu juga saya baru kan? tahu <tuk> makanya tadi Mas Rio ketika mau tewek saya nanya ini kemana kita kata Mas Rio ke situ rawa gede wah jauh nih Bogor nih kata saya udah gitu naik motor nggak bawa helm iya nggak soalnya eh ternyata dekat depan mata pemirsa. jadi situ ada uniknya situ rawa gede ini Ntar loh sebelum uniknya kita hmm. kasih tahu dulu daerah mana nih si turawo gede ini di daerah bojong, bojong menteng dari saya baca ya bojong menteng bojong, bojong menteng bojong menteng atau bojong doang bojong menteng bojong tadi menteng saya lihat di map aja. bojong menteng ini adanya dekat apa di belakang lah. gedung kesenian kota bekasi ah di belakang gedung kesenian kota bekasi silakan dibuka aja mapnya pasti ada Pasti ada itu ah. sudah ada gambar gambarnya di sini dan mapnya juga tadi saya sudah buka juga pemirsa saya buka situ rawa gede, nah lihat saya lihat alamatnya, kan banyak tuh situ rawa gede, hmm. saya li lihat alamatnya di daerah Bojong Menteng, Kota Bekasi, lalu saya klik, nah nyampe ke sini saya, itu, nah ini masuknya di gedung kesenian, kesenian Kota, Kota Bekas. Bekasi, jadi parkirnya di situ ya? Parkirnya di situ. Parkirnya di situ. Mobil bisa, motor bisa, pesawat enggak ah, bisa? Apa-apa namanya, justru di sini saya yang baru ngeliat nih banyak yang harus diperhatikan, banyak yang harus dibenahi, betul. Karena salah satunya apa? Ini tempat wisata belum dapat perhatian lah ya. Kalau bantuan mungkin nggak tahu kita. Dari mana nih perhatiannya? Perhatian dari pemerintah. Dari pemerintah. Karena tadi, wisata tadi ngopi, hmm. saya tanya sama pengelola. Jadi situ Gede ini tercipta dari uh, swadaya. Anak pemuda sini? Pemuda sih, cakep pemuda sini. Namanya itu KPPL. Cuman saya belum, ya, tadi lupa. lupa. KPPL itu singkatan dari apa, saya lupa. Cuman jadi anak muda sini membentuk KPPL untuk uh, membangun Situ Gede ini dengan cara swadaya. Mungkin uh, komunitas peduli, apa namanya, swadaya apalah gitu, lingkungan. lingkungan. Ada lingkungan-lingkungan lingkungan ya? Pokoknya, pokoknya ada ya. lingkungannya. Nah, ini tolonglah. Untuk teman-teman pemirsa Boleh di share ini video Karena nanti insya Allah ya Saya akan lampirkan ini Apa namanya lingkungannya Keadaannya yang udah asik sih Cuman Ada beberapa yang harus dibenahi Harus ada yang dibenahi Jadi salah satunya apa e, Sedikit orang yang tahu Sedikit tentang, orang yang tahu tentang si ya, Sedikit Turawode karena... Kemungkinan kalau sudah banyak yang datang ini bisa mendukung mereka, walaupun pemerintah tidak mendukung. Iya. Karena ada income-income yang masuk contoh, dan perahu kan itu bayar. Nah, itu uangnya itu digunakan untuk swadaya. Apa namanya ini wisata ini? Jadi di sini sudah menjelaskan kita itu sudah menjalankan progres dari pemerintah. Betul. Karena pemerintah itu kemarin uh, menyatakan kalau kita harus mandiri. Oke, udah udah jalan nah, nah, kan, ya, sudah ada, Iya, sudah jalan kan. Kita diharuskan mandiri tapi tetap pajak pajak dipungut. Nah itu bagaimana itu? Makanya, apa kita harus memberikan mereka juga mandiri juga? Pemerintah biar mandiri nggak nah, usah ngambil kan? pajak eh, masyarakat. Kira-kira sebenernya gaji? Enggak begitu ya, ya gimana? Itu? Ya, <laughs> ya sadar aja ya. <laughs> Bener juga, saya setuju dengan Mas Rio. Kita ini di, di, diminta pajak oh. atau su, diwajibkan bayar pajak. Akan tetapi, ya memang sih tugas pemerintah banyak, tidak satu, tidak dua, Banyaklah. Akan tetapi kita menjadi sumber informasi nih. Iya. Kita ngasih tahu uh, buat penonton bahwa di Bojong Menteng, Kota Bekasi, kalau nggak salah ini bekas dekat Bantar Gebang lah. Ya. Dekat masih... Bantar Gebang. Ini tolong pemerintah diperhatikan ataupun orang-orang pelaku pecinta lingkungan silakan datang ke sini. Datang. Entah iya. buat buat video buat ngasih link ah, ke ah. bagian terkait betul. atau ngasih dana betul jadi maafin pemirsa karena bentuknya ruang koprok adalah podcast ngobrol ah. kita nggak bentuknya vlog jadi tapi tetap kita lampirkan video-video rawa gede ini jadi tetap pemirsa biar tetap bisa ngeliat dong ya, biar asiknya di mana nanti ah, biar ah. ada yang mau ke sini apakah di sini di tengah danau bisa dibuat apa jadi dari masuk dari awal ini kita nggak dipungut biaya Tidak hanya dipungut parkir, parkir saja satu motor 5.000 Dan untuk uh, di sana juga ada karaoke oh, di Karaoke iya. juga nggak dipungut biaya iya. Hanya ada kotak seikhlasnya uh, Mas Rio Tadi Mas Rio kan Raktir uh, saya minum nih ya hmm. Kopi Saya mau nanya Ini untuk apa namanya Bayarnya besar apa tidak? Budget atau per jangkau itu kejangkau untuk anak muda-anak muda, anak muda milenial sekarang itu cuman lima 5000 per gelas. nah 5000 per gelas? Iyi, murah untuk murah. wisata mah. Untuk wisata ya, bukan warkop biasa. Iyi, iya. Kalau warkop biasa lima 5000 menurut saya terlalu besar. Iyi, iya. Tapi kalau KP ya, ya wajar lah namanya KP. Tapi kalau ribu. tempat wisata hanya lima 5000 per gelas atau persaset lah ya Iyi. katakan begitu. Itu menurut saya murah lah Kita dapat kopinya, dapat wisatanya, dapat asiknya Nah, saya pesan nih ya buat para pemuda Dimanapun kalian yang tahu video ini Datang ke situ rawa gede Karena uh, Mas Rio yang ngasih ide ke saya Kita keliling ke wisata-wisata Bukannya kita hebat untuk mempromosikan uh -huh. Akan tetapi ruang koprok ini hadir Bukan hanya memberikan informasi dan keuntungan pribadi Tapi bisa menghidupkan wisata-wisata ataupun uh, Indonesia lah lebih ya. mengangkat Indonesia lah sehingga kita mencintai daerah kita ya karena saya tinggal di Jatiasih sehingga enggaknya saya apa keliling wisata yang ada di Jatiasih ya betul betul Jatiasih dan Bekasi lah betul betul kalau untuk Indonesia kemampuan keuangan saya belum sampai. belum tapi ya di dunia ini apa sih yang enggak ya? Ya, ya kalau nanti sudah keadaannya lebih membaik dan cikonnya sudah menunjang Ya pastilah kita main wisata-wisata lain. Karena Tapi bukan hanya liburan. Kita cari informasi. Informasi, cari informasi lagi. Tapi bentuknya tetap wacara. Kalau buat saya itu apa ya di suatu apa jalan yang saya lalui Hah? itu saya nggak punya harapan besar. Kenapa? Tapi saya berpikir di situ ada harapan. Oh iya doang. Bagaimana mau punya harapan sedang kita dari rumah cari harapan? Eh, iya karena kayak kita di, di ruang koprok gini, saya bukannya berangan-angan besar nyamain sama poskes-poskes yang enggak, udah besar. Enggak. terlalu besar buat saya, dan bermimpi seperti itu. Dan berbicara saya, mereka hebat. Saya, kita siapa? Eh, iya, gitu. tapi di sini ada harapan. Iya, boleh, boleh dong. Ada harapan buat senggangganya, diri, dan lingkungan saya itu menjadi lebih baik. Betul, betul. Makanya, saya tekankan para pemuda hmm. ataupun kaum orang tua. Hmm. Uh, cukup murah meriah dan dekat. Uh, Cocok buat bawa, keluarga, bawa keluarga. Datang ke sini main, permainan tempat wahana wow. anak-anak ada. Ada. Terus untuk kapal model kapal pesiar yang atau yang besar ada. Ada. Terus. Terus buat anak-anak ngasih makan kelinci juga ada. ada. Uh, Simon, Simon ada tadi. Simon. Ada yang tahu gak Simon apa? Nggak uh, tahu saya. Nggak tahu. Simon itu dari kepanjangan Simonnya <laughs> Tadi saya dikasih tahu itu namanya Simon. Oh, Simon. Iya, si <laughs> Oke. Okay. Di sini juga ada bebek-bebekan. Uh -uh. Taman mini punya. Ya, nggak ada kalahnya. Di sini ya ada. Jadi kalau ada yang bawa... Ya, sokin-dokin nah. mah, ya kan? Doi, ya kan? Bisa sambil bebek-bebekan. Ya kan? Tapi pemirsa, saya belum tahu nih. E, tempat wisata Siturawa Gede ini... Buka dari jam berapa sampai tutup jam berapa? Okay. Apakah sampai malam atau... Buka dari jam delapan, uh -huh. tutup sampai jam 5 lima sore saja. Lima sore aja. Oh berarti malam tidak ada. Nah, karena dari segi keamanan masih belum memadai. Belum lah, nah, belum oke nah. oke, okay, okay. belum belum buka untuk malam. Nah, nah, karena takutnya karena tempatnya banyak yang terpencil-pencil banyak orang-orang yang ngambil kesempatan buat indah. Oke, lain saya uh, buat rekam. Yeah. Buat oke rekam. kita juga rekam ini, aduh, ntar di tegur sama siapa mana satpam. <laughs> Oke pemirsa, pokoknya ayo dukung ruang koprok untuk hadir di tempat wisata-wisata di daerah Bekasi, Jakarta, Bogor, Depok yang dekat-dekat lah. Syukur-syukur nanti kita bisa ke luar kota yang lebih jauh. Harapan kita selain kita apa namanya ada video, tapi kita bisa mengangkat wisata-wisata di daerah-daerah. Apalagi ada wisata yang belum sama sekali orang tahu. Nah di, di bekasi ini banyak kan di sini juga sekalian kan nggak saya aja sebagai orang jati asih baru tahu di sini ada tempat wisata apalagi saya nah, uh, makanya untuk untuk penonton ini mungkin bisa uh, apa ya memberi informasi ke kita oh bang di sini ada nah uh, komen, yang komen. komen komen komen komen dan, dan kasih alamat ya boleh nah, uh, insya allah kita datangin siap siap kalau perlu begini dikasih komen dikasih alamat ya, uh -huh. terus lampirin IG-nya, nah. nanti saya, saya akan mengucapkan terima kasih buat yang ngasih tahu, ya, maksudnya pasti. ini ya loh yang ngasih tahu IG-nya ini tolong di follow, uh -huh. uh. boleh dong, dia kan juga mengangkat pasti daerahnya dia, iya kalau perlu kalau perlu uh -huh. di di map uh -huh. ya, di map kan ada tuh ruang koprok, ada nomor Mas Rio, nah boleh wa ke Mas Rio, langsung ya, langsung beda. Mas Rio ini, ini ini ini, nah nanti kita ke rumah sampean dulu oh, iya. ke rumah kalian dulu jadi udah gitu ngopi santai dulu kita kasih tahu di mana tempatnya luar biasa udah cakep cakep tuh, tuh. pokoknya sebenarnya ruang kopruk memang ada manajemen tapi tidak ribet ya buat apa ribet kita satu belum jadi orang Lek. yang Lek. Ah? Ah, apa dong ya <laughs> maksudnya siapa lagi kita penonton oh, baru 100-200 ya enggak makanya lah dukung kita biar uh, banyak yang nonton nih satu juta penonton Ayo. Uh, satu juta subscriber uh, dua, dua, dua. iklan berjubel uh. ya kita bukan nggak mau janji sih tapi kita mau beribadah oh, iya. salah satunya kita mau berbagi dengan anak yatim piatu dua apa Ayo. maksudnya ada ada sisian rezeki dari uang kita pasti karena di saat kita bikin video ini kita belum mendapatkan uh pundi-pundi dari yang kita buat ini Tuh. Ustadz Gusetwar ini udah punyain yayasan namanya Syekh Abu Bakar ini pimpinan majelis Syekh Abu Bakar uh -huh. setiap malam, malam Jumat Jum Jum itu ada di Cikunir. Cikunir di wilayahnya Bapak Haji Ilyas almarhum hmm. bagi penonton yang mau mengaji atau mau datang ke pengajiannya Bongo, silakan. ataupun begini mas Rio mm -hmm. kita kan ada program nih mm -hmm. buat berbagi dengan anak Piatu piatu apa. Mm -hmm. kalau mau silakan. dan mau lebih jelas tinggal di follow ah, ah. di instagram majelis saya uwaka. uwaka tinggal di follow nanti disitu ada informasinya ada nomor yang bisa dituju juga sih kalau nggak ada nomornya tinggal di DM nanti dikasih nomornya mungkin tapi gini Gus kalau orang mau kan karena banyak orang-orang yang ngambil keuntungan dalam Uh, Majelis-majelis atau Sangat uh, banyak uh, uh, kan? Untuk yatim-yatim ini sangat banyak kan Salah satu untuk... kemarin yang lagi viral tuh. Mm -hmm. Yang Ustadz nyabulin Itu oh, iya. banyak muridnya suruh keliling Suruh eh. ini buat nyari bantuan dan lain sebagainya uh -huh. Tapi buat keperluan kantong Untuk Ustadz Pribadi. Iya. Nah untuk untuk Majelis Syekh Abu Bakar ini Sudah resmi atau belum? Sudah, sudah kita sudah resmi di KUA Bekasi Selatan uh -huh. Dan di Kemenak Kota Bekasi Sudah Berarti sudah mempunyai rekening atas nama Syekh Abu Bakar. Sudah. Kita, Bukan nama pribadi ya? Tidak. Kita rekening atas nama majelis Taklim Syawakar. Hmm. Nah itu banknya Bank Mega Syariah. Bank Mega Syariah. Uh -uh. Kalau ada yang mau bikinin BCA, Mandiri, dan lain-lain sebagainya, baga uh, boleh. Iya <laughs> yeah, ya, boleh-boleh. Karena ya. buat kebaikan. Ya, iya. Ataupun nanti mau jadi uh, penolong di jalan Allah. Bukan penolong saya. Penolong di jalan Allah. Monggo. Hubungin Mas Rio aja lah karena ini taunya dari ruang koprok iya, bukannya dari buat kamu buat, buat apa enggak boleh ke majus bukan tapi lebih baik ke masri aja biar masrio menjadi jembatan di kenyok apa-apa tapi untuk untuk kebaikan untuk saya, nah. saya oke okay. ini pokoknya pemirsa bantu like bantu bantu di share di subscribe dikasih komen yang baik uh -huh. kasih tempat-tempat yang cakep kalau perlu lihat di Google map ada nomor masrio klik aja ketik ruang koprok nanti nongol di ada nomor mas trio tinggal di wa boleh komunikasi dengan mas trio tapi yang pesan saya yang satu yang apa yang manfaat ya. kalau yang nggak manfaat saya no comment mungkin mas trio nanti nggak golok kalau nggak kalau buat saya yang baik monggo yang nggak baik ya tetap saya tanggapin dengan baik karena buat buat saya itu uh, apa ya dihina nggak bakalan tumbang ya. dipuji nggak bakalan terbang betul ya karena saya udah begini adanya betul pemirsa ataupun nanti mengundang saya nggak apa-apa usah di ceramah di cafe jadi hmm. jadi saya mah yang, yang jelas saya kan diundang ya, gitu ya. loh dan masalah biaya hubungin mas tria oke terima kasih dari kita pokoknya pemirsa dukung ya Dukung, saya katakan di like, di share, di subscribe, di kasih komen, di pencet loncengnya Tantong, biar nanti ruang koplo kalau ada konten-konten yang terbaru Langsung muncul kembali muncul. terima kasih dari saya Gus Edward Abu Bakar Trio Disa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh